Selamat malam teman-teman. Ini teman-teman Indi semua ini yang tadi anak-anak udah bubar Terima kasih teman-teman yang masih uh, tinggal di sini menunggu uh, Mbak, Mbak Maya dan Mas Reza. Uh, selanjutnya Mas Reza, lagi siap-siap uh, ya -siap Mas Reza ya. Aku menyentuhmu dengan pandanganku Siapakah itu yang berani mencuri pelukan Dingin ciumanmu yang dulu. Bulan-bulan redup dan tang-tang berlubang di hatiku. Bulan-bulan redup dan tang-tang berlubang di hatiku. Bisakah kita memutar alaran dan membangunkan? Mimpi semalam tentang dongeng-dongeng menakutkan dan membuat kita meributkan lapar dan keinginan yang membakar huh. Senyumanmu, kemarau membuat malam Jadi sedingin ciumanmu yang dulu Bulan-bulan redup Dan tahun-tahun berlubang di hatiku Bulan-bulan redup Dan tahun-tahun berlubang di hatiku Bisakah kita mengutar Dan membangunkan mimpi semalam Tentang dongeng-dongeng menakutkan Dan membuat kita meribut kelapa Dan keinginan yang membakar Bulan-bulan redup dan Bulan-bulan redup, dan tahun-tahun berlubang di hatiku. Bisakah kita melupakan alarm dan membangunkan mimpi semalam? Tentang dongeng-dongeng menakutkan dan membuat kita meribut kelaparan, dan keinginan... Kuluh dan bertanang ini pohon Kesayangan Tuhan Kesayangan Tuhan Kesayangan Tuhan Kesayangan Tuhan Aku dekat kau Lumayan ya Suaranya enak Ruangannya Oke selamat malam semuanya Saya Rezadin Malam ini ditemenin sama Temen saya Ugri Sama Dio di keyboard Terus Makasih buat Tifaah Lewat mas Tue ya. kita di diundang sini Malam ini saya dibawain <coughs> Album pertama, saya bukan menyebutnya album saya tapi, album kolaborasi saya dengan seorang sastrawan muda Jogja, Gedung Dharma Romansa Jadi semua syair lagu yang saya mainkan ini berdasarkan puisi-puisi dia yang berjudul, kumpulan puisinya yang berjudul masa lalu yang terjatuh ke dalam senyumanmu Lagu pertama tadi judulnya masa lalu yang terjatuh ke dalam senyumanmu lalu yang kedua Tanjung Pinangan uh, sudah bisa didengarkan di semua platform digital semua lagunya silahkan yang mau mengapresiasi oke okay, berikutnya uh, satu lagu ini sebenarnya kalau versi aslinya itu saya duet sama The Denkot Viva IFA juga sebenarnya. Uh, sama Ya judul lagunya menjaga malam. Saya fituring di sini sama Mas Dwe. Uh, <sukain> e? Wah kamu kamu harus fituring loh, Oke oke. Ya saya menghormati beliau capek mengurusi <t Selbstatt hesitation> event seterhormat ini jadi oke okay. lah. Oh <laughs> aku pergi membawa hati orang lain aku pergi membawa masa lalu masa lalu Bisa menyentuhmu, aku tak bisa menyentuh masa lalu. Masa lalu, aku menjaga malam yang terbuat dari kenangan-kenangan. Aku duduk malam. Musim tentang apa mungkin tentang kalau baca tentang puisinya tentang ini ya tentang dialog antara manusia dan sang pencipta di seperti malam katanya seperti itu ya, bu, ya. <laughs> ya ngajak mas Dwek supaya lebih religius religius di dunia hangat coklat dan dingin hujan. Baca apa? Gua coklat. <laughs> selam bu coklat hang coklat yang Saya lupa, saya gak ngurus lagunya soalannya Aku ngerti, <coughs> jaga siang Jaga apa ya? Angglet <coughs> nih. <bunny. coughs> Kopi dingin sisa seperempat Kulihat jari manisku diikat Oleh wajahmu yang cemberut Dan Tuhan yang tersenyum malam tumpah Seperti masa lalu mengalir dan pulang ke laut sedang apa kau sekarang di sini aku mencium lemaran air cucian piring piring berjamur dan gelas gelas kotor yang lama tak terpakai Air dan mataku turun hujan Mataku rendaman air cucian Dan kemasih membelakangiku Aku melihat jari manisku diikat Oleh wajahmu yang cember sama hujan bersama malam op 3 dinamusa pada triatma jauh gri lutir seorang lutir membuat instrumen-instrumen maker instrumen dari kayu spesifikasinya. <sm� pin onder cables> eh, sak iki ketemu ning iki, Eh? Ini panci biasa. Ketulawak ning ngono. apa? Ini kita nih pikiran sendiri. Ampli bikran sendiri. Enggak. Oh, enggak ya. Promosi. Lah kuwi gawe apa lagi Promosi nang ngono. Ngomong warna senja di pipimu. Mungkin sebentar lagi Aku sadar kesalahan terbesar setelah rindu adalah mencintai Barangkali Mengenalmu Warna senja di bibir, aku sadar kesalahan terbesar setelah review. dunia kalau sudah bercucu dan kadang kesepian masih kita semesra dahulu selengket nafas dan keringat kita dulu nah, nah, nah, nah, nah, nah. Menjadi kenangan yang memutih di rambut Lalu rontok dan jatuh ke tanah Lalu rontok dan jatuh ke tanah kasih, kasih. Kesepian yang lahir Dari keributan umban kita hidup asa kehilangan